Terima kasih telah Yang teman-teman, semoga hari ini Anda semua dalam keadaan sehat dan masih melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Pada video kali ini, saya akan mencoba memperlihatkan bagaimana sistem sirkulasi bagi belut yang kita punya, karena kemarin ada beberapa teman yang menanyakan. Ada enggak sistem sirkulasi kolam dengan sistem air yang berputar untuk merawat belut kita? Ini saya akan eh, pada kesempatan kali ini saya akan menunjukkan sistem sirkulasi yang saya punya. Oke, silahkan. Teman-teman, simak! Teman-teman, ikuti semoga memberikan manfaat. Baiklah, teman-teman, tambah depan kita ya. ada krem ada mesin pompa, ada tralon. Ya. Lihat, ini ada pralon yang berdiri yang menuju ke kolam kita, di sana tampak air yang mengalir ya, yang melalui keran Oke, bisa dilihat ya. Baiklah, sedikit saya akan memberikan penjelasan tentang sistem sirkulasi ini yang pertama ya yang perlu kita persiapkan yang perlu kita punya adalah drum atau bak penampung bisa menggunakan apapun yang penting bisa menampung air kalau ini saya menggunakan drum dengan kapasitas yang 200 liter yang mungkin kita apa ini kita lubangi ya dengan posisi picur kemudian kalau kita lihat ke dalam di sini ada pompa air di bawah ini ada pompa air yang berfungsi untuk memompa air menyedot air dari dalam bak penampung ya kemudian dia akan disedot didorong menuju ke kolam mulut kita oke sini melalui pralon itu dia akan mengarah ke sana ke keran-keran yang sudah ada ya dan ini adalah eh, kolam atau bak untuk anakan pelut saya ini bisa kita lihat jadi kembali lagi bahwa fungsi pompa tadi untuk mendorong ya kemudian saya juga menggunakan Keran untuk buka tutup air ini saya maksudkan perlu teman-teman ketahui bahwa belut ini sebenarnya tidak dihabiskan pada air yang deras namun di disini saya menggunakan pompa air dengan kapasitas yang lumayan kemampuan untuk mendorong dua meter ke atas jadi akhirnya pompa air ini bagi sirkulasi yang terjadi nantinya akan terlalu besar buat belut makanya disitu saya kasih kran kemudian di dalam uh, penampung ini pun saya kasih kran buka tutup dalam artian untuk membatasi aliran air yang masuk ke dalam kolam kita walaupun di sana sudah ada kita siapkan kran untuk buka tutupnya Karena pernah pernah Eh, tanpa saya kasihkan beberapa kali jebol karena dorongannya mungkin yang terlalu kuat sedangkan kran yang di sana kita membutuhkan debit yang kecil sehingga fungsi dari kran buka tutup ini adalah untuk mengontrol air yang masuk ke dalam kolam kita ya, ya kita memerlukan debit yang besar bisa kita tutup ah kalau kita tutup maka air yang melewati kolam ini akan besar ini saya gunakan. <coughs> Maaf, ketika saya ingin membersihkan keran kita, ingin membersihkan kolam kita, maka kita butuh debit air yang besar untuk mendorong kotoran supaya keluar melalui keran. Sehingga di sini keran ini kita tutup. Kalau keran ini kita buka, maka air akan terbagi, yang terdorong masuk ke kolam dengan yang kembali lagi masuk di bak penampung. Jadi ini hanya berputar saja di penabung penampung ini ya. Air ini melalui keran ini jangan berputar, lihat dengan bisa lihat ini ada pancuran. Nah, ini adalah fungsi dari keran ini. Coba kita tutup. Nah, kita buka maka air yang mengalir ke kolam kita akan lebih kecil kalau kita tutup. Seperti ini. Maka air yang ke sini lebih besar sehingga dorongan kotorannya akan lebih kuat ini adalah fungsi dari peran buka tutup yang saya punya karena memang kapasitas apa ini dorongnya kita butuh besar namun belut bukan ikan yang berada pada kolam di air yang deras oke okay, ya dan ini juga perlu teman-teman uh, ketahui mengapa saya bikin pancuran seperti ini ada lubang-lubang kecil ini tidak lain adalah untuk menambah kadar oksigen yang ada di dalam kolam kita ya karena kita tahu tiap kali kita memelihara ikan mesti ada kotoran dari ikan itu sendiri ataupun sisa pakan yang tidak dimakan kalau kadar oksigennya kecil maka akan menimbulkan amoniak dan bau di sini aliran air ini, ya, air yang ini kecil-kecil akan membantu mengingat oksigen yang ada udara, sehingga amoniak di kolam akan berkurang. Dan ini walaupun sudah satu bulan, dua bulan lebih, tidak saya ganti air, hanya kita jok saja, tapi kondisi airnya tetap tidak jauh. Ya, oke, mungkin teman-teman sudah paham untuk yang di sini antara bak uh, penampung, kemudian ada water pump atau pompa air ada kran pengatur air tekanan air keluar dan air masuk kolam ya oke okay. nah itu paham kemudian fungsi dari ini aliran air yang kita bikin ada banyak itu teman-teman ya kita lihat ini tidak lain adalah untuk menambah kadar oksigen yang ada di air kolam kita oke okay. Sekarang kita akan lihat Bagaimana Flow Aliran air Dari bak penampung ini Oke kita sudah melihat Ini ada talon yang berdiri Yang mengarah ke Kolam belu kita Ini sana Itu Nampak ya Baiklah, Ini adalah keran Yang berasal dari pipa dari sumber air yaitu pak penampung di sini karena ada dua penampung selot kecil saya maka di sini pun ada dua keran ya. Lah ini juga ada keran. Fungsi dari keran ini adalah mengatur volume air pada kolam selot kita. saya kasih air yang kecil saja karena seperti yang tadi saya katakan bahwa Seluruh tidak membutuhkan air dengan speed yang besar, dengan arus yang kuat, menetes seperti ini pun tidak masalah teman-teman, ya. Dan ini bisa kita atur. Biasanya kalau uh, air di sini di dalam kolam ini udah kotor, kita bisa atau untuk membersihkan kolam bisa kita perbesar dari keran ini. Ya. Ini bisa tutup Bisa kita bikin besar so, Seperti ini nah. Akan lebih besar Kalau kita memerlukan arus yang lebih besar lagi Maka Kita bisa menutup Kran yang ada di Bak Penampung air Sehingga dorongan Air yang masuk ke kolam kita Juga akan lebih besar Ya kita bisa atur airnya. Kemudian kita lihat sama. Bisa kita atur keran ini, ya aliran air yang kita uh, harapkan yang kita inginkan. Keuntungan dari sistem sirkulasi ini adalah bahwa kita tidak sering mengganti air, hanya kita perlu menambahkan air ketika volume air ini berkurang, mungkin karena penguapan atau berapa apa, atau karena air yang menetes tercipta ke luar kolam, karena ini ya karena ini maka dia akan menetas samping kanan semua arah kemudian terjadi penguapan jadi jika akan mengurangi volume air airitas sehingga kita hanya memberikan menambah tapi menambah ini pun tidak terlalu banyak lain dengan kita menggunakan aerator biasanya kalau aerator yang tidak kuat itu kita akan lebih sering mengganti air karena air akan cepat kotor berbau dan itu tidak baik untuk bulut bulut kita. oke kita lihat ini dah satu kolam ini oke Bisa teman teman lihat kita lihat satu kolam ya ini teman teman bisa melihat eh. teman, teman bisa melihat air ini keran ini mengalir ya masuk ke dalam kolam kita ini adalah bulut-bulut uh, kita kemudian air ini akan mengalir kembali akan terbuang lewat ini ini adalah lubang pembuangan kemudian kita kasih filter juga untuk lubang pembuangan supaya bulut kita tidak ikut keluar nah ini saya lihat ya kan, kotoran ini akan ke sana ya, dia akan terbuang, sangat efektif untuk membersihkan kolam-kolam kita. Jadi kalau perlu kita menggunakan spons busa untuk membuat cepat proses pembersihan kolam ya. di kita tinggal membuka ini saja, kemudian ini juga ada jarak yang berbeda antara lubang pembuangan ini sampai sini mungkin ini bisa kita balik ketika kita ingin kedalaman yang lebih dangkal kita bisa menggunakan jarak yang lebih pendek antara lubang pembuangan ya antara ini pembuangan ini dengan uh, yang masuk ke dalam lubang ini dan kalau kita mempertentukan supaya air di kolam kita lebih tinggi maka bisa kita balik kita tancapkan yang ini maka airnya akan akan lebih dalam seperti, ya, seperti ini oke ini ini kita kasih ini ya lubang-lubang dalam peral ini kita tutup kembali dengan menggunakan eh, kawat kasar kalau sini yang terkecil sehingga gelut kita tidak ikut keluar oke bisa kita kalau ini sudah bersih mungkin kita tutup lagi kran ini bisa kita nyalakan dengan tepit yang lebih besar ya kan ini oke ini selot kita kita lihat oke nah. nah ya ini contoh sirkulasi kemudian setelah air tadi air yang masuk ke dalam kolam ini dia akan terbuang melalui lubang kebuangan Dia akan mengarah ke saluran yang bawah